Ternyata, e, kawan-kawan di ini sama kayak kita, gitu. Yeah. Sama e, mereka itu bisa berdaya seperti kita, gitu. Jadi, akan bayar anggapan bahwa selama ini ya, di itu ya, kur... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, salam inklusi. Ketemu lagi bareng saya, Ajo Nariundradi, di acara Ngosan Ngobrol Santai. Mari ngobrol, karena ngobrol nggak bikin bosan. Nah, sobat inklusi, pada kesempatan kali ini saya barengan sama, waduh, ini kayak berasa seumuran saya ya, sama mereka. Saya bersama tiga orang mahasiswa dari Winsland Kalijaga. Nah, mereka adalah uh, dari jurusan, jurusan apa teman-teman? Pengembangan, pengembangan masyarakat Islam. Nah, apa itu pengembangan masyarakat Islam? Nanti mungkin ya bisa browsing atau mungkin nanti kita bisa ini ya minta mereka untuk jelasin sedikit kita kenalan satu-satu dulu kali ya ini bersama dede-dede yang wow, wow. <laughs> uh, di sebelah kanan saya ada mbak siapa pak uh, kalau saya perkenalkan nama saya Laila Maulviratul Karimah dari prodi pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta waduh suara gitu mbak Laila oke okay. pengen mbak Laila ya mbak ya iya oke okay. mbak Laila kemudian yang berikutnya samping kanan lagi Uh, ya kenalin teman-teman semua uh, Nama saya Nurdiana Rahmah Biasa dipanggil Widya Saya sama seperti Mbak Laila gitu ya uh, Dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2019 Oke Mbak Widya Wah, Mbak Widya suaranya kok penyiar yow, yow. <laughs> Saya berasa mendengarkan apa gitu ya <laughs> Kemudian yang paling Ganteng sendiri nih, bintang tamunya nih Ada mas siapa nih mas Oke perkenalkan nama saya M. Arsyad Talibi Itu biasa dipanggil Arsyad Oh, saya sendiri berasal dari prodi pengembangan masyarakat Islam lagi UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta oke pengembangan masyarakat Islam oke nah teman-teman uh, UIN -teman ini di prodi prodi pengembangan masyarakat Islam ini lagi uh, mereka sedang ada magang nih di sikap Indonesia nah mereka magang kerja apa aja nanti kita tanyain ya nah kalian magang sejak kapan sih teman-teman bulan apa tanggal berapa masih ingat nggak um pertama kali magang itu terhitung sejak bulan Februari tahun 2022 itu lebih tepatnya di awal Februari karena memasuki um, semester ajaran baru kali ini yaitu semester ganjil hmm. di tahun 2022. Wah, wow, sesuatu yang ganjil dengan dengan sesuatu yang ya bermanfaat gitu ya. Iya. <laughs> Oke, okay, um, um, jadi sudah satu bulan satu bulan lebih ya magang di Sigap ya gitu. Iya, nah. Ya. Ee, mungkin e, ada enggak sih e, sebelum ke Sigap nih mungkin ada enggak e, apa ya semacam ekspektasi atau semacam duk, e, wah, nanti di Sigap ini saya akan akan ini ya, akan kursi apa gitu. Mungkin satu-satu deh mungkin bisa jelasin mungkin ada enggak sih bayangan sebelumnya Sigap seperti apa gitu. Mungkin dari dari, dari Mbak Layla dulu mungkin. Um, kalau saya sendiri dulu ekspektasi sebelum masuk SIGAP Mungkin saya sudah merancang beberapa plan besar Atau mungkin uh, ekspektasi besar untuk ada di SIGAP kali ini Karena uh, sebelumnya saya berada di Yayasan Senyum kita Jadi saya ekspektasinya mungkin nanti ketika masuk di SIGAP itu Saya akan mempelajari dunia yang hampir sama dengan Yayasan Senyum kita Yaitu uh, secara langsung uh, kita mencari cara bagaimana melakukan pemberdayaan Dan menuju kemandirian untuk para... Kaum-kaum difabel di luar sana yang masih tentu saja butuh sekali empati yang lebih dalam dan lebih banyak lagi dari kita. Gitu. Oke, siap-siap, siap-siap. Kalau Mbak Widya ya suka sekarang kayaknya nih. <laughs> Apa nih, Mbak, ekspektasi sebelum itu sikap ya eh, gitu? Oh iya, kalau dari saya sendiri gitu ya, Mas. Hmm. Ekspektasinya itu uh, ini saya berekspektasi kalau oh, di si di SIGMI uh, apa sasana inklusi dan gerakan advokasi difabel. Hmm. Uh, ketika saya mendengar kata advokasi, oh berarti di situ kita akan campaign gitu. Okay. Dan uh, saya sih berpikirnya oh atau nanti kita juga uh, berinteraksi dengan difabel gitu dengan teman-teman difabel itu, kita belajar bahasa isyarat tapi ternyata tidak kita lebih kepada uh, realitanya gitu di sini yang saya rasakan berarti kita lebih kepada membuat konten campaign gitu untuk yeah. apa ya untuk seputar isu-isu defable gitu di Indonesia gitu okay. dan benar-benar bangga sih ada di Sigap ini gitu karena di luar ekspektasi sebenarnya gitu. itu sih Mas kalau dari siap, siap. Siap. Mas Mas apa nih ya, ekspektasi sebelum masuk Sigap gitu. oh, kalau dari saya pribadi ya Mas Mau jujur sebelum masuk sigap dan sebelum kenal sigap, itu saya nggak uh, tahu apa-apa tentang sigap. Gitu yang saya pikir tentang sigap itu kayak uh, kayak tangkap bencana, gitu sigap oh, gitu, kan oh. dari segi apa ya, dari segi kemacetan, gitu Iya ah. dari segi nama. Gitu ah. ternyata setelah tahu arti dan kepanjangannya, poin oh, itu pergerakannya oh, di bagian di pabrik gitu advokasinya. Hmm jujur saya pribadi merasa senang bangga dan juga uh, teredukasi apalagi di saya kan aslinya dari Padang gitu mas ya iya yeah, yeah, yeah. uh, apalagi di tempat saya itu agak uh, bisa dibilang itu terpencil atau apa gitu kan mm -hmm. agak terbelakangan gitu jadi saya merasa uh, magang di Sigap ini apa memberikan dampak yang besar kepada diri saya sendiri gitu. Oke. Oke, mas. Siap, siap, siap, siap, ya. Nah, uh, tadi setelah tadi sebelum masuk ke sigap dan uh, setelah makan di sigap, tentu kan kalian apa ya, baru merasakan lingkungan inklusif gitu ya. Jadi uh, sigap ini kan memang timnya inklusif, ada yang kawan difabel, ada yang non difabel, difabelnya pun macam-macam. Ada yang seperti saya, ada yang seperti Pak Ismail misalnya atau seperti. Pak Untung Mbak Nesti PAUD itu jadi ada di babel fisik, di bubble sensorik kan kita memang satu tim gitu ya, satu tim dan bekerja bareng seperti itu. Nah, ada nggak sih kesan tersendiri bagi kalian itu setelah ketemu kawan-kawan di babel secara langsung dan berinteraksi gitu. Mungkin ada ada sesuatu yang kira-kira berkesan enggak bagi teman-teman sekalian gitu. Satu-satu kesannya ya mas ya, yeah. uh, mungkin kalau dari saya kesannya saat uh, bisa langsung berinteraksi dengan difabel secara dekat karena mm -hmm. jujur gitu mas, sebelumnya itu saya uh, belum pernah yang apa namanya di bahkan diuin gitu yang padahal mm -hmm. kan ada PLD gitu, yeah. saya jarang sekali uh, apa ya berinteraksi dengan teman-teman difabel gitu, jadi uh, pertama kali magang di sini dan langsung bersentuhan gitu dengan teman-teman difabel. kamu sentuhan Kara... sama siapa kemarin? kenapa? sentuhan sama siapa? bersentuhan? <laughs> maksudnya berinteraksi oh berinteraksi, <laughs> <laughs> berinteraksi <laughs> ya, oke <okay>, siap ngobrol-ngobrol <laughs> secara uh. langsung kan memang sebelumnya saya belum pernah gitu hmm. bahkan mungkin jarang banget gitu hmm. jadi merasa senang sih dan wah ternyata e, kawan-kawan difabel ini sama kayak kita gitu yeah. sama e, mereka itu bisa berdaya seperti kita gitu jadi yeah akan bayar anggapan bahwa selama ini ya difabel itu ya kurang belakang kurang berdaya tapi sebetulnya ya teman-teman difabel itu hebat gitu sama seperti kita malah mungkin yang apa ya namanya yang orang normal aja enggak sehebat difabel gitu oh, teman-teman difabel tapi setelah saya melihat langsung dan berinteraksi langsung dengan mas-mas di sini dengan teman-teman di sigap ini uh, apa ya saya merasa open minded gitu saya merasa terbuka gitu dengan semuanya kita gitu, gitu sih Oke, okay, jadi masalah buka kita. Yeah. Mbak Lela, gimana Mbak uh, Mungkin kalau bagi saya pribadi sendiri Saya saya merasa di SIGAM ini akhirnya saya merasa uh, Saya kesadarkan gitu Selama ini kan kebanyakan mindset orang-orang di luar sana Masyarakat di luar sana yang banyak menganggap Menganggap kawan uh, di family itu yang ya, Seperti tadi kata media Itu yang terkecilkan ter ter atau segala macam itu nah dari Ketika masuk ada di sigap ini, saya merasa saya tersadarkan bahwa enggak semua kawan-kawan difabel itu perlu kita ini dan perlu kita pandang sebelah mata atau gitu Tapi justru kita harus bisa memandang bahwa mereka ini orang-orang hebat dan ternyata mereka juga bisa melakukan hal-hal yang bahkan mungkin tidak bisa dilakukan oleh uh, manusia-manusia normal sepertinya di sejauh kali ini gitu Bahwa di sini juga bisa ditunjukkan bahwa kawan-kawan difabel itu bisa berkarya bisa bergerak dan bisa Uh, berdampak untuk warga-warga sekitar di Indonesia itu sendiri. saat-saat gitu. ini -saat mas, dari saya uh, jujur, ketika saya melihat teman-teman di Pabel baik itu di Sigap apa di luar lingkungan Sigap itu saya sebenarnya pengen berinteraksi sebelum tapi ini konteksnya sebelum saya bisa bisa mengenal Sigap ya mas? Ya saya pengen berinteraksi sama teman-teman gitu mm -hmm. tapi oh, saya merasa mungkin takutnya salah salah apa salah tutur kata atau salah pengucapan dan segala macam gitu jadi ada kayak merasa takut gitu untuk mm -hmm. berinteraksi takutnya menyinggung perasaan dari teman-temannya teman, -teman difabel gitu tapi setelah saya bisa magang dan berkenalan sama teman-temannya mm. di sigap itu saya merasa oh jadi untuk berinteraksi dengan teman-teman di Fabel itu ada cara tersendiri gitu, ada hmm. apa gitu, e, cara tersendiri untuk bagaimana cara kita berinteraksi sama teman-teman gitu. Jadi semenjak di Sigab ini jujur saya merasa e, banyak mendapati pengalaman dan juga bisa berkenalan dengan teman-teman di Fabel yang di sini e, cukup merasakan. Saya merasa bersyukur banget. Gitu bisa dilahirkan dengan uh, bisa berkenalan dengan teman-teman yang di sini. Gitu, Mas. Okay. interaksi sudah sama siapa aja, mas? Sama disedari, sama orang Oh, yang pertama itu ada Mas sendiri, gitu kan? Oh, itu ada siapa lagi, Mas? Yang pertama kali kenal itu yang... Ismail yang... ya, Pak Ismail. Ada lagi yang yang menyambut kita pertama itu siapa ya, Bib? Oh, yang pertama kali. Iya. Kalau difollow juga. Heeh. Anu, bakuni pakai ini. Oh iya, Mbak. Kayak kerek ya. Bakuni juga. Siapa? Mungkin lupa ya. Ah, lupa itu. <laughs> lupa nama lupa namanya. Gak selama magang nih, kalian ngapain aja? Waduh, main oh, mas Main-main <laughs> ya Jalan-jalan Jalan-jalan so, kemana aja iya. gitu Balainlah dulu lah yang jalan oh, aja. <laughs> ya, aja kita disini <laughs> uh, Mungkin yang pertama kali kita lakuin itu Untuk pertama sih pengenalan lebih hmm. uh, uh, Buat abis pengenalan itu kita ada uh, uh, Membantu packing buku itu buat itu kita kirimkan ada 250 buku kurang lebih itu untuk kita kirimkan di seluruh Indonesia, ada di beberapa tempat yang ada di Indonesia itu. Jadi dari packing buku itu yang saya tangkap bisa yang bisa saya ambil pelajarannya mungkin dari packing buku itu kita bisa melakukan uh, salah satu gerakan advokasi itu atau campaign untuk uh, untuk warga-warga di luar sana tentang bagaimana melakukan peradilan terhadap kaum difabel itu sendiri, dari buku yang diberikan gitu. bukunya apa itu Mbak? bukunya itu, oh. buku saku yang udah diluncurkan oleh SIGAP ya hmm. itu oh, yang ya. itu akomodasi yang layak bagi kawan-kawan uh, difabel yang diberikan di per peradilan ya? iya oh iya, iya. dari kacamata Peradilan di packing, habis packing, habis packing, terus ngapain lagi kalian? sampai tahap packing hmm. udah ya berarti yang yang kita sih ah, <laughs> jadi kan oh. ini ya, saya ingin menambahkan ide gitu ya, mas hmm. jadi selama di Sigap ini memang kita tuh uh, magang kita uh, saya pribadi merasa fleksibel sekali gitu magang okay. di sini ah, gitu ah. tidak yang terlalu dituntut untuk serius banget hmm. apa ya bahasanya serius tapi santai serius gitu tapi santai. ya senengnya saya gitu magang di sini gitu kita tetap Meskipun kita apa ya namanya magang dengan santai dengan fleksibel, tapi tetap kita mendapat banyak pelajaran pengalaman terutama ya dari Kak Andi gitu, selaku DPL kita gitu. DPL. Kita banyak uh, ya banyak belajar dari Mas Ajiwan juga dan ya. dari uh, teman uh, apa teman-teman juga gitu. Uh, yang saya rasakan yaitu, kita di sini semenjak dari awal ya dari perkenalan dari kita diserahkan uh, oleh kampus kita ke sini gitu banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa mulai kita mengerjakan tugas bareng-bareng walaupun ya ada suka dan dukanya gitu ya dalam pengerjaan tugas itu tapi setelah kita uh, mungkin pening gitu ngerjain tugas ada saatnya kita refreshing di situ ada kita jalan-jalan di situ jadi nggak selalu yang serius banget gitu jadi kita bener-bener enjoy uh, enjoy banget gitu di sigap ini dan uh, mungkin uh, bisa bisa berlanjut gitu ya nanti salah satu dari kita ada yang uh, terjadi sigap mungkin gitu <laughs> ada yang berkontribusi lebih gitu di sigap tadi dari, ada pengalaman yang kayak katanya berat itu apa mbak oh, itu suruh ngapain tadi yang pengalaman berat itu <laughs> pengalaman yang berat Suruh dalam hari ya oh. mbak Nggak mungkin dari apa ya Ada dari bikin-bikin konten kan mungkin kita semua Nggak yang mahir banget gitu mas Dari dari perkontenan, kita yang masih dari tahap awal Yang masih amatiran gitu dalam edit kita masih biasa aja gitu Tapi setelah mendapat apresiasi gitu ya dari kak Andi Kan kita selalu diapresiasi gitu ya Kita semangat, kita balik lagi gitu yang tadinya, aduh ini ini e, ntar hasilnya gimana ya, gitu. Tapi gitu, selalu disemangatin, gitu. Sama teman-teman juga saling menyemangati gitu. E, gitu sih, Mas. Meskipun ya berat disitu, mungkin dibikin e, ekspektasi kita bikin konten tuh kayaknya mudah gitu. Mudah. Tapi setelah dilakukan di lapangan, gitu ya, mulai dari kita nge-shoot di lapangan sampai kita ngedit gitu. itu Terasa, terasa capeknya juga, ternyata gitu karena ya butuh ide dan lain sebagainya gitu butuh kreativitas gitu jadi yang diasah juga di sigap ini kita diasah untuk mengembangkan kreativitas kita gitu kepercayaan diri kita gitu saat kita berinteraksi dengan masyarakat luas di luar sana gitu yang kemarin kita mengerjakan tugas di Malioboro terus di uh, di dan di tempat-tempat lain gitu nah itu kepercayaan diri kita sangat-sangat diuji sih gitu hmm. untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar sana gitu. tapi the basic kalau di sigap ini malu gitu ya nanya sama orang oh, Gimana? banyak malu tanya sama orang iya, malu, malu gitu ya bahkan kita uh, kayak ada satu dua orang di kayak dikacangin bukan dikacangin sih oh. <laughs> dicuekin gitu Cuekin. terus di mereka merasa takut pas kita mau wawancara di, di kata kita uh, mungkin mereka uh, ngiranya kita tuh mau dari partai mana <laughs> gitu oh. ya uh, uh, jadi nggak semuanya bisa menerima kita gitu saat kita melakukan interview gitu di luar kemarin saat pengerjaan tugas. Tadinya syuting-syuting mengapain ini gitu iya. ya? Iya. <laughs> Tidak semudah itu ternyata syuting-syutingnya. Mungkin dari mas-mas arsitek ada tambahan. Nah, udah, apa, pengalaman paling berkesan gitu? Dari saya pribadi, oh, sejauh kita dan teman-teman melakukan magang di sini, oh, mungkin teman-teman juga sepakat. Uh, magang di sini tuh enjoy banget gitu, enjoy banget ya. gak terlalu ditekan, gak juga terlalu apa uh, santai gitu, pokoknya di sini tuh the best, the best banget. Uh, selain itu kan di kalau di kampus di dalam uh, apalagi di prodi pengembang masyarakat Islam itu uh, untuk diajari mungkin cara-cara berinteraksi dengan teman-teman di Fabel itu belum ada jadi oh. uh, untuk dapat pengalaman di sini itu mungkin itu jadi jadi sesuatu hal yang luar biasa gitu, yang baik gitu mas jadi uh, kami dari semua perwakilan dari teman-teman uh, magang di sini mungkin merasa juga pokoknya di sigap itu terbaik, enjoy banget gitu mas karena ini ya, karena Mampu juga bagian dari masyarakat ya jadi iya, iya. mau nggak mau mereka memang harus jadi ya, di disapa, terus kemudian berinteraksi, kemudian ya harapannya bisa mampu juga berkontribusi seperti itu ke masyarakat iya. seperti itu. Nah selama magang nih teman-teman ada nggak sih pengalaman terlucu gitu, terlucu atau terunik selama kalian magang gitu? Mau gak, Banyak banget sih pastinya. <laughs> <Dari bahaya>, <laughs> Kalau pengalaman terlucu atau ya heeh so <laughs> banyak juga pengalaman yang menyebalkan gitu tapi ya kita maksudnya sering berantem gitu ada ada warna-warni warna-warni di si jam yang menurut saya itu seru banget. Oke, kalau dari hmm. saya mas ha. itu yang nggak jauh-jauh amat ya hmm. pas lai, uh, pas kita selesai apa maksudnya uh, lagi istirahat jam hmm. siang hmm. kan ada uh, setelah sholat makan. Nah ini yang sering teman-teman yang magang di sini bingung nih. Ha. Ha. Semuanya kan pada makan, ha. ambil cemilan apa gitu. Ha. Tapi ada satu itu kerupuk itu di dapur itu ada kerupuk mas. Huh? <laughs> itu di kerupuk itu antara bayar apa enggak, sedangkan oh. di sikap itu ada kantin jujur kan, kantin yeah. kejujuran. Nah, nah itu teman-teman pada bingung, yang lain udah pada ambil, terus saya enggak ambil, takutnya ntar ini bayar apa gimana gitu. Masih bingung gitu <laughs> sebenarnya. Jadi masih dipertanyakan ah, apakah dipertanyakan. itu kerupuk gratis atau berbayar. Betul. <laughs> ketika teman-teman ketika pada ngambil, ya udah, saya juga ikut-ikut <laughs> <temen> ambil <laughs> gitu. <laughs> kira-kira sampai sekarang masih jadi Misteri yeah. itu yeah. Misteri kerupuk Oke oke oke seru banget ya ternyata ya teman-teman yeah, ya terima, jadi terima. dari uh, magang selama satu bulan ini emang banyak banget uh, pengalaman ya pengalaman lucu pengalaman unik pengalaman berharga gitu Nah mungkin ini nih terakhir nih teman-teman ada nggak uh, harapan setelah teman-teman magang di Sigap ini apa kira-kira harapan secara umum dan harapan teman-teman yeah. kira-kira -teman Harapannya mungkin uh, secara pribadi dulu gitu ya mas Harapan secara pribadi Kalau dari saya sendiri itu uh, Setelah magang di sigap ini uh, Saya akan uh, Saya bisa gitu Bisa terus mengimplementasikan nilai-nilai Yang sudah Nilai-nilai uh, kehidupan gitu ya nilai, Entah itu nilai kehidupan Entah itu mungkin nilai-nilai uh, Pembelajaran gitu Yang ada di sigap ini gitu Jadi uh, Apalagi dalam apa ya, berinteraksi nanti di bersama kawan-kawan difabel di luar sana. Nah, karena kan tidak menutup kemungkinan ya e, nanti setelah magang di sini saya apa banyak berinteraksi dengan masyarakat di luar dan terutama itu masyarakat difabel. Nah, pasti e, akan ada apa nilai yang bisa saya terapkan di situ gitu. Mungkin saya nanti akan berpikir, "Oh, dulu di Sigap saya diajarin ini nih, saya sama teman-teman diajarin ini nih sama Mas Ajiwan sama uh, Kak Andi dan sama uh, dan teman-teman di di sigap lainnya gitu. Nah itu sih pasti yang akan terus uh, ap, apa ya harapannya yang bisa saya terapkan nantinya gitu. Nah mungkin kalau untuk harapan semuanya uh, semuanya teman-teman uh, PPM ini ya uh, mungkin kita bisa apa ya terus terus melakukan pemberdayaan dan tidak apa ya uh, melakukan pemberdayaan ke semua masyarakat tanpa memandang ap apa dia seorang yang normal atau seorang uh, yang difabel gitu. Jadi kita bisa uh, bisa melakukan pemberdayaan kepada semua lapisan masyarakat gitu. Tidak, memila, tidak memilah tidak memilah-milih gitu, tidak memilih-milih uh, objek gitu. Jadi kita harapannya yaitu kita bisa mengimplementasi uh, mengimplementa mengimplementasikan uh, semua ilmu yang ada di siap ini di uh, masyarakat nanti gitu. Oke, okay. okay. yang lain oke. Um, kalau dari aku sendiri sih kak mungkin mungkin mewakili harapan dari teman-teman yang ada di kelompok kami juga semoga kalaupun ini menjadi hari yang terakhir kita ada di sini semoga kak cuman di sini kalau wapun uh, kalaupun hari ini adalah pertemuan terakhir mungkin uh, hubungan silaturahmi kita jangan sampai terputus itu ya. ya. dan teman-teman magang juga kalau misalnya mau main di sini udah main gitu mau bertemu sama teman-teman yang lain saya gitu. harapan juga ya kami meskipun nanti setelah kita uh, nggak di sini gitu nggak magang lagi di sini tapi kawan-kawan uh, dari gitu Sa saat kita ingin main uh, bisa uh, dibukakan pintu untuk kami gitu, untuk main ke sini gitu harapannya gitu sih mas kami bisa terus belajar di sikap ini boleh boleh, boleh. ada yang musti sikap juga boleh, sikap juga? boleh. Sikap. <laughs> siap siap gitu ya okay. uh, baik teman-teman uh, sekalian uh, di tadi wawancara saya dengan beberapa kawan magang di sikap dari wisatawan jaga Semoga perbincangan kali ini ada manfaatnya dan semoga ini menjadi bagian dari apa yang disebut ini menjadi menjadi bagian dari salah satu uh, misi kita yaitu mengkamajakan di masyarakat. Sampai ketemu di edisi ngosan berikutnya. Terima kasih. Saya ajaran yang Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Wa. wes? Eh, Baik, bertiga? 3. Iya, terlalu gini Lagi. Terlalu lagi. lagi. <laughs> Udah. Ya. Ya, ya. ya, aja. Yang bagus lah ya. Yang awas ya kalau follow... <laughs> eh, follow... oh, gini apa gini? Action. Nah, sekarang ya teman-teman, ada enggak sih selama magang itu kalian di berbagai sentra punya pengalaman yang paling kan-kan. Nah, nah. Ya ini ini enggak ngelanjut loh ya, Mas. Hah?